percayaan lumayanan daripada nganggur ngumpang ngamen ajaalan beraksi mana beraksi Ini kita sendepar penting aman selamat pagi selamat pagi ajar ajar ajar ya, ya ada masalah hmm. ada masalahnya. Hmm. Eh, apa? Ini ini dulu dulu. Monten. kita sih ama. oh, ya. ya. oh, ama, amal lho. Lho. anak ini kita sudah berpartisipasi sangat berharga bagi kami jangan lupa like subscribe di channel Pojok terus balik bos dari Jawa Tengah, Jawa Timur menuju ke Jakarta. Lancar aman. Rosari, Pantura aman, lancar, terkendali. Soalnya pintu tol Pejagan, pintu tol kembali dibuka, Bos. Kemarin waktu harus mudik mobil atau Pemudik dari arah Jawa Tengah, Jawa Timur, menuju ke Jawa Barat, itu nggak bisa masuk ke jalur tol ditutup. Nah ini harus balik, jalur tol kembali dibuka. Jadi di jalur Pantura nggak macet bos, bu, alias aman, lancar, jaya bos. Soalnya kendaraan roda empat, masuk ke ruas tol semua. Nah itu bos kendaranya enggak begitu banyak bos ya mungkin karena uh, waktu kerjanya uh, masih lama bos jadi ini yang mudik orang-orang uh, yang uh, terlebih dahulu pulang kampung harus balik ke priwek ada aneh ya Alhamdulillah, lancar-lancar saja <tuh> kadang-kadang, kadang Sedikit kadang Lancar aman, jaya ya. Berarti harus balik ke lancar jaya, lancar jaya Nah, ya. kadang harus balik ke lancar jaya kadang-kadang, kadang-kadang, kadang-kadang, kadang-kadang, kadang Ada pengaruh kadang kadang-kadang, kadang-kadang, Tetap kadang kadang Tetap. Ya, ya. kadang berkurang orang. Ya, ya kadang kurang, kadang juga bergantung keadaan mau cuaca cuaca atau keadaan lah nggih mah bampol Pak bampol ge wis oli giliran durung <tuk> <tuk> wis wis uh, itu lumayan sok <tuk> <hasilnya>. <tuk> ya ya hasil e priwe hasil e hasil e best dress lumayan lah ya, ya iya. daripada nganggur oh jadi lobras oli ya oh Wajah-wajah tukang parkir di lokasi Pantura Pasar bawang wajah-wajah mengenen. Walaupun tampangnya sangat tapi hati ini baik bos. Kalau ya, nggak ngasih, nggak apa-apa bos. Nggak ada pemaksaan di jalan Pantura Pasar bawang Hati-hati. Oh. Pes pesan apa? Pesan apa, Kang? pemudik, eh, pemudik yang mau balik lagi ke Jakarta. pesannya apa? Jaga so. Alhamdulillah, oh <laughs> buat semua jamaah itu. Buat para musik yang harus kembali ke Jakarta, hati-hati. Semoga selamat sampai tujuan. Semoga diberkati keselamatan dan kelancaran dari perjalanan. Amin, amin, amin. Jauhkan dari musibah apapun. takoning ketuanya ya keadaan harus balik ya ke pribadi keadaannya harus balik pak ketua harus balik dalam jarak aman anak kecelakaan orang pak alhamdulillah nggak ada kecelakaan satupun tidak ada beda waktu harus mudik ya banyak kecelakaan sampai sekian dan terima kasih Oke, itu keterangan dari Pak Ketua soalnya bang parkir parkirku anak singordinir, ketua anak ketuannya soalnya nolak ketuannya ruwet, parkir gue rawan karo perselisihan antar teman, makanya anak ketua. Sekian terima kasih bosku. Oke, yang belum subscribe silakan subscribe. bosku wis subscribe, tonton video.